Nah, langsung aja ceki ya bosku ya langsung cekidot cerita tentang channel gua. Langsung aja kita coba. Langsung aja ya, langsung mantap sekali bosku. Waduh, kayaknya kita belum dikasih yang gratisannya ya dari si Sweet Bonanza ini. Lama kali ini, itu main sekali ya. Padahal RTV nya sudah lumayan ini. Mungkin jamnya yang belum tepat ya bosku. Jadi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 langsung kayak jadi sultan nih. Hmm. Ya? Langsung aja ya. Langsung enggak usah ragu-ragu, enggak -ragu, usah galau, enggak usah riso gundah gulana, ya Bosku. Langsung aja ceki cocok ke tentang channel Bosku. Atau di kolom komentar juga gua taruh link untuk daftar untuk daftar untuk gabung ya, Bosku, ke grup WA-nya. Ya. Kita sharing-sharing ya. Kita saling belajar di grup WA itu, Bosku. untung gua modal yang lumayan ya. Gua modal seratus delapan puluh Kalau enggak, udah habis ini sekitar. Gua gua modal gue coba udah kesedot ya, bosku ya, karena lu lihat sendiri ya. Ini masih nyedot dulu nih. Semoga aja nih habis nyedot langsung dikasih JP yang mantap ya, bosku.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 semoga aja ini nggak boncos ya bosku ya tinggal sisih sis, sempat lagi nih cuman baru dapat segini ya wajar lah ya bosku kita kan di bed 1500 ya bosku sebetulnya nggak rate sih bagi yo. yang modal nice. yang modal kecil ya lumayan juga ya yang udah gue cepet, cepet Hmm, nice bosku nice langsung dapat mega langsung bosku nice banget alright bosku ke eh, satu lagi dong satu lagi lolipongnya enggak dikasih bosku ya Oke okay, epic comeback bener-bener ya bosku epic comeback bosku kami banget kita langsung baal mod ya langsung baal mod balik ba modal bosku Oke okay, lah bosku kita langsung bayangin aja ya kita coba beruntungan ya bosku kita langsung alin nggak alin in sih uh, pokoknya kita habisin setengah ya bosku ya jadi tinggal 70.000 ya bosku kita coba tos ini cacing jadi cacing naga-naga naga. langsung dapat lagi gila banjir banget skaternya ya. lollipotnya banjir nih ya begitu udah dapat free spin tadi langsung banjir ya langsung dapat lagi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 Oke okay, nice ditambahin kali 8 nya Alright baby. Nah gitu dong ya, Aduh kali 12 belas connect juga Oke, oke. Nah ayo tambahin lagi. Nice banget kali 12 belasnya connect kira. Alright baby pokoknya kita WD aja langsungnya. Oke. Okay